serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini ada kabar spesial dari Story bersahabat jadi akun Instagram pribadi miliknya mengungkat sebuah postingan foto bareng Dede dan kakak Bilar Jemus banget ya melihat idola kita Semakin hari semakin tampil bahagia Dan semakin hari semakin tampil aura yang sangat luar biasa Dari keduanya juga luar biasa banget bersahabat ya Mudah-mudahan mereka selalu sehat Selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh Dede Alasli Dan kakak Rizky Bilar ada kalimat gampan juga yang dituliskan dalam pusingan tersebut Om Dede Kakak Katakaan Story ini persahabat ya Salah Vogue, ada komentar dari dalam kita, Leslie dan Risti Pilar Kakak bilang mengatakan Jajan dong om, katanya tuh Persahabat, ya aduh Cute banget ya, dedek kejerap pun Ikut berkomentar Hahaha, tumben Mau dipanggil om, katanya tuh Aduh, bikin ketawa aja persahabat ya, Akhirnya, Dola kita juga mampir Di postingan KA-an story, persahabat ya, Mudah-mudahan, apapun Tentunya yang dilakukan oleh dalam kita diberikan kelancaran diberikan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya, para sahabat yang kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial banget nih Duh, cute banget para sahabat ya Tentunya ini syuting dari kakak dan dedek Allah di Gejora Dan kita selamuk juga para ya Sama foto yang ada di dinding tuh Duh. Fotonya cute banget ya Masya Allah banget luar biasa itulah kita selalu membuat kita bahagia Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar.lovers Banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Sulisetyo2379 mengatakan Dede putih banget love love love katanya tuh selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Dina the underscore in satu-satu Masya Allah sehat-sehat kalian luar biasa banget ya dukungan support dari orang-orang baik selalu tulus mendoakan Dede Awasli dan kakak Rizky Pilar selanjutnya prasabat yang dukungkan juga spesialnya untuk kita semua di sini kita lihat kakak Bilar lagi dipijit ya duh kakinya aja kinclong banget tuh bersahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk kakak Rizky Bilar Amin Tentunya kita doakan yang terbaik bersahabat ya Untuk ide lagi sayangan kita Unggahan ini diunggah Kita post kembali oleh akun family Anshallah selat 23 ada kalimat caption yang dituliskan juga persahabat ya Pak Bos lagi dipijat nih Katanya tuh Kita lihat di kolom komentar Banyak tanggapan Banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Yuni Raskar Art Yang mengatakan itu mas yang pijat namanya Yuni Namaku Yuni juga nih Min <laughs> Cute banget nih persahabat ya Doakan selalu terbaik nih untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya, persahabatan unggahan spesial juga yang kita dapatkan ketika di acara. Cinta abadi Leslar ini momen cute banget ya, kakak Bilar sampai salting tuh, digombalin, dirayu oleh Dedek Olesi Giora. Chiora. Dedek merayu kakak Bilar saat kakak Bilar ini ngambek ya, hanya cute banget nih mereka. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu bahagia, selalu tampil romantis Duh, gemes banget persahabatnya. ya Momen ini pun diunggah oleh akun Lesler and Scorsese Tentu baik di banjir komentar Banyak respon yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Live With Desert New Mengatakan giliran dia ngambek Gak mau dicium, lakinya ngambek marah nawari cium katanya tuh Itu memang luar biasa banget persahabat ya Mudah-mudahan KAL selalu panjang episodenya Dan selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia Untuk fans sejati dari Leslar Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat Sebuah kabar membanggakan juga nih untuk kita semua persahabat Diunggah oleh akun family and school Leslar 23 Dan ini ada acara Best Advertising. Give Hybrid, Bu Expo. Persahabat ya, Alhamdulillah. Rajasi ini masuk nominasi dan tentu menjadi pemenangnya bersahabat, ya. Wow. Ada kokris yang menerima penghargaan Best Advertising winner, diberikan kepada Rajasi. Alhamdulillah, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, mudah-mudahan usaha dari kokris. Basuki Surojo dan Kakak Rizky Bilar selalu sukses, Amin. Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Family Anak Kalian 23. Alhamdulillah sukses terus ya buat Raja Si dan buat kau Chris, kau Basuki Surojo dan Kakak Rizky Bilar sukses terus. Ditunggu bisnis baru, congratulation. tuh masya Allah banget ya, satu so, kebahagiaan.